Apa kabar semuanya Mabru ya Untuk kali ini Mabru yang lagi cari akun CODEM Gak hanya ada akun CODEM, ada game lainnya Mabru ya Langsung aja follow instagram At kita jubel titikin Mabru ini Instagramnya baru ya Karena yang lama Mabru 41.700 41.700 followers itu Kena suspend Mabru Kena banned ya Ampun Gak beli followers itu Ya ampun, pun gue sedih sih Ma Bro ya soalnya itu udah balap followers Instagram gue ya kita jubel usaha yang gue kembangin tiba-tiba di blokir sama pihak Instagram gue nggak ngerti lagi man. ya udah berapa kali nih, Pokoknya ya dulu tuh pernah tuh ya, ya tapi nggak apa-apa Ma Bro ya mental ocak kuat siap menghadapi segala masalah nih ya. Jadi gue minta ke kalian Ma Bro, langsung aja follow Instagram ya Ma Bro, oke? Ya Ma Bro sekarang ada apa di season baru ini? Ada lobby terbaru dan ada safe house ya Ma Bro. Ya. Wow! Wow oh man, ini bisa flexing ya Aduh ini fitur pamer sih sebenarnya ma bro ya Oke okay. jadi kita bisa naruh-naruh di -naruh ma Bro Oh tuh ya taruh senjata kita di sini tapi ntar aja dia ada juga nih fitur baru mabru jadi misalnya kalian udah tahu senjata apa yang dibaff mabru Nah kalian tuh bisa ngeceknya juga di sini men bro senjata ini misalnya kikinan kikinan kan baru di -buff. nih kita pencet aja nih kikinannya di sini ini ada timbangan tuh ya kayak ada timbang-timbangan gitu tuh timbangan amal kebaikan dan amal keburukan ya ntar biar kalian ditentuin masuk negara eh enggak gitu, ma bro. maaf berma apa, maaf, maaf, maaf. staffinola jam. Oke, jadi ini kalian tuh bisa ngecek tuh ya. Ini ada preview person ya, versi sebelumnya dan versi sekarang tuh, ya. Kalian bisa lihat ya. Sebelumnya itu uh, damage 26, sekarang 30 gila. Kita banget sekarang ya. Nah pokoknya kalian bisa lihat juga tuh ya, stat stat lainnya, maaf bro, kalian tinggal perhatiin aja di sini ya. Nah sekarang ke collection, maaf Ocha mau nunjukin koleksi Ocha di tahun 2023 nih, maaf bro, udah update apa aja ya. Di sebelumnya itu, kalau nggak salah di konten sebelumnya itu oh, cuma baru punya 6 atau 7 mitik atau 5 mitik gitu ya. Sekarang ini udah 11 mitik mabrur ya. Jadi kita update lagi mabrur kalian bisa lihat skin-skin Ocha nih ya legend-legendnya juga uh, Totalnya 109 epiknya 555 ya itu lumayan sih ya daripada lumanyun ya kan mungkin ada beberapa mbro yang nggak ada di akun Ocha ya legend atau mitiknya Bro, tapi Ocha lebih ke investasiin ke akun-akun Ocha yang lainnya ma Bro. ya kalian bisa lihat aja di Instagram kita jubelin itu akun ada banyak banget ya kalian mau skin-skin Q mitik atau apa udah punya di sana tuh mantap deh ya nih kalian bisa lihat soldier sekarang oke okay. uh. Nah ya, terus kita ke kendaraan Prestige Weapon dan sekarang ini mah bro, wow ya ojek full legend dari MP dari awal main tapi away-nya nggak pernah legend-legend nih. <laughs> padahal Oce kontennya ada battle juga sampai gendong-gendong orang yang legend karena Oce mager main pusing lama-lama ma bro ya. Kalian bisa lihat di sini mabru tuh ya karakter Oce yang gerak-geraknya arteri Nah, ini dari savebox mabru nanti kita bisa atur ya. Contoh kita buka leaderboard. Leaderboard nih, leaderboard siapa nih? Contohnya kita buka nih XG Monster nih ada kita bisa visit nih. Dia punya apa ngap? Ya Sebenarnya, koneksi bisa juga, tapi ini kan lebih keren, gitu loh. Fitur-fiturnya mantep jiwa ya. Terus ada mobil, Beuh, keren, keren, keren, keren, keren. BTW, ini orang rajin banget, ya. Lihat tuh, tujuh ya. belas Legend MP, tujuh belas Legend Battle Royale, eh, delapan Legend Battle Royale. Gila, main <laughs> pusing, gue sih. Banyak banget coy Oke langsung aja mabru kita atur-atur ke -atur safe house ya Wey deh, Ocha akan mau ngolek siapa nih Tolong bantu Ocha mabru ya Temenin sampai videonya habis. Jangan lupa di like like like like pokoknya Dan subscribe aktif loncengnya ya Di share ke teman kalian Yuk kita langsung atur aja mabru Mungkin Ocha akan menaruh senjata Oji Ocha Untuk pertamanya ya Ini gak harus tentang skin-skin terbagus Ocha akan menaruh history senjata Ocha di safe box Safe, apa sih namanya? save house ya? save box lagi, save house nah, save house ini oke, okay. oca mencari yang pertama adalah pdw 57 aja yang membawa oca sampai sekarang lah bro ya pdw 57 hijau ya? hijau sih, tapi ya kita tampilin yang legend aja lah Nah, ini nih. Oke, ini senjata. coba daya dulu loce dikenal sebagai Raja PDW siap <laughs> oke, okay, sudah masuk sini, Ma bro Kita tambah lagi ya. Nah, sekarang Ocha memasukin senjata-senjata uh, historis Ocha nih. ya yeah. Senjata KRM 262 ma Bro. Nih KRM 262 ini ma Bro kenapa saya bilang historis? Karena senjata KRM ini yang membawa Ocha mencapai MVP atau Most Valuable Player di Major Season 5 atau turnamen terbesar di ya Indonesia ma Bro ya. Jadi kita pasang aja. Yang KRM 262 legendaris ma Bro. Oke, langsung aja kita pasang. Yo. Woo, sudah dua ma Bro. Dua lagi apa ya kita taruh lagi? Eh, uh, Fenek, Fenek, ya. Ya, jadi waktu itu Oca ditemani oleh Fenek juga, ma Bro. Jadi kita pasang ya Fenek. Di mana Fenek? Oke, okay, Fenek. Nah, Fenek dikasih kemong gak uh, Kemong okay, gold boleh lah. Ya. Yeah. Oke, okay, mantap sekali, Mabr. Eh, uh, yang terakhir ini Ocha masih mikir kira-kira apa ya? Uh, um, Oke, mungkin Ocha akan menaruh di senjata terakhir ini Switch Red Mabu ya Untuk slot terakhir Ocha ya ini mantap, kita save dulu ya. Yuk, nah ini bisa di dilihat-lihatin sih. Ma bro, ya bisa kalian sapu, bisa diganti-ganti ya kan? Bisa kalian mempunyai sejarah-sejarah terbaru ya, bisa ditaruh ya. Lebih keren lagi sih, COD mengeluarkan piala-piala gitu ya untuk player-player uh, yang mempunyai achievement tertentu ya kan? Oke, langsung aja, Ma bro uh, di sini. Uh, ini udah keren sih ada pesawat tapi kita kasih apa nih? Helikopter, kah? Helikopter, helikopter, uh, helikopter, helikopter di... Agak pasaran bu, jangan-jangan Kalau ATV, Tachikoma gimana nih ya Tachikoma soalnya kan keren Mabro uh, Tachikoma, udah suka sama Tachikoma Apa ini? Tapi ini keren sih ya mobil batman ya Kayak gimana gitu ya, apa ini aja Mabro Kita taruh mobil batman aja ya kan Oke abis itu kita kasih Specter mythic. Arteris sih paling bersejarah ya di CODM untuk Ocha ini Ma Bro ya karena selalu ucap pakai ya walaupun di turnamen di konten itu sering paling sering Ocha pakai tapi Specter ya nggak apa-apalah Specter aja nih kita taruh uh sudah jadi Ma Bro keren sekali bukan? Mantap ya. Bisa di foto, Langsung aja kita foto dan upload ke sosial media kalian Ocha CZZ ya kan. Kalian aja nanti mau cari post di Instagram ya kan dan ngasih tahu kalian kalau skin kalian tuh bagus gitu loh. Oke. Okay? Di sini ada Arsenal, cuman kalau Arsenal untuk orang-orang uh, ini kalau kita lihat nih misalnya kita cek sini nih. Private safe house. Nah, Arsenal tuh tidak bisa dibuka teman-teman ya. Oke, langsung aja kita kasih sinematik ya mabrur. Kita membuka ke rumah Ocha Dz deh, Oke, okay, let's go! Ding, ding, ding, ding. <Sess> <playing in> <background> Dan kita juga bisa ganti lagu globi sekarang bro ya di pojok kanan atas ini Wow ini dari season-season sebelumnya nih ya Keren-keren sih tapi gak keluar suaranya Oh settingan aku settingan aku Oke mari kita buka alat-alat DJ kita mabro ke audio Langsung aja ya kan mesti volume kita onin Terus wuh. Mantep ya Keren ga? Oke ganti lagu ganti lagu ganti lagu ganti lagu Kita ganti lagu deh Ganti lagu ke ini deh apa ini lagu apa nih coba lagu apa nih telah kami buat keren ini bukan ini apalagi ini you to for watching me haha let's go Ya Oke, okay, mau cukup kecukupnya bro ya, dan ini ada yang beda juga ya. Dari Final match Mabru, jaga -jaga, ya, bro, jangan kalian ya Kita akan main satu match saja. Oke, okay? yuk, let's go! Tes, tes, tes, tes, wih, map baru, bro. Lihat deh, wah, map baru kita apalan dulu, diesel namanya ya. Ini kayak gimana nih? Uh, pas banget nih, bro. Ya, lagi bikin konten gini, review-review serba barunya, season baru kita ya kan? Ada map baru, cocok apa, senjata apa di sini ya? ceber guys ceber-ceber ceber dulu deh ceber dulu. Hmm. Tapi gua udah, gua udah, let's go. Let's go, let's go. Yuk, uh, lihat nih mabru map-nya. Wow. Wow. Gila ini sempet begin. Oh, dia nanya-nanya. Map apa ini, ya, kan? Gue juga mau tahu, Bro. Akhirnya gua tahu gitu. Musuh ramai banget. Wah, wow, ramai banget itu, teman-teman. Dadu, do, do, do, nice. Oke. Wah, let's go, Bro. Ini map-nya agak jauh juga nih. Sampai di mana sih? Sampai di ya, bokong gue. Di mana bokong gue? Siapa satu, satu lagi? Entar gua masih apalan teman-teman. Jadi, santai dulu kita main kalem. Hapalan-hapalan di sini begini. Ini akan masuk ke memori gua ya kan? Ini mana nisponnya? Di mana bro? Lupa deh di mana? Nah, di situ. Mana lagi sih? Kedada orang. Ya, dibokong gue malah. Oke. Okay baru hidup mati set, spawn barengan cuy hmm, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap sih ya, yeah, spawnnya agak aneh walaupun jadi, enak sih sebenarnya ini spawn trap, spawn trapnya nih nice kita di sini dulu nih bro. mana nih orang orangnya, orangnya Wah, gue dibokong Sambil lapalan, santuy dulu gitu ya. nah, kita Kita nama-nama ini spot-spotnya kan? Mana sih musuhnya, bingung gue jadinya Hey Nice Ini ada orang aneh. nih ya, woy se mantap sekali mah bro di tukangnya juga kita woy spawnnya gak jauh-jauh sih kita gak usah muter-muter ah mati aku hmm, mati lagi dia hmm mati hmm spawnnya aneh Sponge belum difix sih ini. Tahu deket bro. Kita sebelah-sebelahan doang. Benar deh kayak sebelah-sebelahan doang. Tuh ya guys sih. Mapnya masih aneh Nggak tahu apa yang mau di set tinggi Hati-hati, hati-hati. Oke, okay, mati deh. Agak membingungkan sih. Agak membingungkan, mah Bro. Tapi oke okay lah. Bawa hey, spotnya bareng, spawnnya bareng, bro! Wah mantap sih, guys! Oke, oke, oke! Yap, mabru, kan? Gitu aja tuh, video kali ini mabru. ya, makasih banget ya udah menonton ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe, serta aktif loncengnya, mabru ya. Pokoknya, di like, like, like, like video ini, mabru ya, Kalau kalian pengen loncat bikin konten COD ya, like yang banyak, oke! Okay? Yaudah, see you mabru, dadah semuanya, yaudah, dadah, semuanya. See you next!